Kegiatan tersebut berjalan lancar sukses, dan meriah walaupun dengan hmm, persiapannya yang hanya dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Uh, le sudah lebih dari itu pertama diadakan zaman Pak Bambang Rianto um, tahun 2019 mungkin ya, 2006 kayaknya semuanya memiliki ciri khas masing-masing jadi saya rasa semuanya bagus jadi tidak ada yang uh, ya semuanya ada kelebihannya lah, ada kelebihannya ada. semuanya memiliki warna yang berbeda dari tiap tahun, seperti itu ya semua guru diharapkan terlibat baik dalam semuanya kayaknya masuk ke dalam panitia mau panitia yang uh, untuk acara sportnya serinya, lomba-lomba dan lain sebagainya saya suka uh, ya, kalau saya sebagai guru bahasa inggris yang seringnya sebagai um, juri storytelling ya uh, terima kasih kepada uh, masyarakat peduli pendidikan yang sudah mensupport kegiatan ini setiap tahun di sekolah kita yang diselenggarakan di, uh, di setiap bulan Februari. Alhamdulillah uh, setiap tahun semua, uh, banyaklah orang tua yang mensupport dan juga uh, dari kegiatan dari bimbel-bimbel lain juga support untuk kegiatan yang setiap tahun diadakan. Baik, terima kasih.